Hai guys kembali lagi di channel kabar-kabarin kali ini saya dan kehujanan terjebak di salah satu pintu tol Oke kita saksikan bagaimana caranya membuat sepeda motor miniatur dari kalem bekas Mari kita simak berikut ini jangan lupa like subscribe dan share ya pertama-tama kita sediakan kaleng bekas lalu kita potong dengan ukiran dan kita buatkan polanya juga beberapa pola dari spekbor dan lainnya kenal pot dari stang dari rem, ruci dari ban dan sebagainya. Kita lanjutkan pemopolanya dengan yang dengan cerdas. Untuk pola ini kita buatkan dulu polanya gambar dalam buku gambar apa yang kita mau coba dibuatkan motornya. Setelah mendapatkan gambar lalu kita potong-potong botol bekas minuman baik itu dari minuman kaki tiga, pokari sweat ataupun yang lainnya. Setelah kita memotong bola pola lalu kita sediakan lem, gunting, kayu, dan setelah itu kita tempelkan masing-masing pola -masing satu persatu menjadi bentuk sepeda motor yuk kita lanjutkan berikut ini tetap di kabar kabarin jangan lupa like subscribe comment dan bagikan oke okay, guys